Perhotelan memang menjadi GM itu harus menguasai tiga departemen dulu di hotel, yaitu sales and marketing departemen, room division, Siang Pak, Pak Minta Nubraha ya. Si, uh, uh, yeah. Bapak sebagai General Managernya Aston Indonesia. Yeah. Pengalaman uh, saya Tanya siapa saja Saya dari Deli Hotels uh, sebagai market komunikasi. Mm -hmm. Jadi di sini keperluannya uh, saya ingin membuat suatu konten nih Pak. Kontennya itu video uh, GM corner. Jadi GM corner ini kita interview santai ngobrol-ngobrol santai. Itu tentang hotel tentang kepribadiannya. Pak GM sendiri sama daily activitiesnya Bapak sebagai GM Jadi okay. saya mulai ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya yeah. santai aja nih di daily activitiesnya Pak Pak Minta nih sebagai GM nih kerjanya ngapain aja sih Pak Kalau boleh tahu kalau udah jadi GM ya tugasnya adalah menjaga hotel ini berlokasi Kemudian manajemen berjalan lancar Strategi berjalan lancar semuanya Jadi kalau kayak dianggapnya ini kalau udah jadi gym, hotel ini adalah istri keduanya. Oke. Okay. Jadi harus Menarik selalu ya. dilihat, selalu, di selalu dirawat, Oke. Okay. Okay. terus pokoknya setiap hari. Jadi memang uh, GM taking control of everything ya Pak ya? Yeah. Okay, jadi, uh, jadi ini uh, terus yang kedua, Bapak kan e, saya mau nanya nih sedikit tentang perjalanan karirnya Bapak sebagai yeah. GM nih sekarang Sekarang kan Bapak udah di sebagai GM nih, General yeah. Manager Mungkin dari teman-teman juga banyak yang pengen ah suatu saat menjadi GM ah gitu kan yeah, Nah yeah. itu perjalanan karirnya Bapak dulu, mereka gimana sih Pak? Oke, okay, sebelumnya ini adalah Aston in Gresik, ini adalah uh, hotel ke-9 yang pernah saya pimpin okay. Awal mula karir memang karena pendidikan saya dari perhotelan Awal-mula karir saya sebenarnya bukan dulu, awalnya itu bukan orang rota. Oke. Okay. Tapi... connect bis, Metro Mini M160 Jakarta dari Lebak Bulus, Manggarai, Jakarta. Jadi eh, transit di eh, Pasar Rumput, Jakarta. Habis itu baru kuliah, kuliah, kuliah, kuliah. Bisa dapat beasiswa ke Perancis untuk belajar. Ee, ...melanjutkan sampai ke S2 nya, setelah itu baru hijrah ke hotel-hotel kecil. Oke. Okay. Hotel kecil, akhirnya saya bisa ke chain Hotel Internasional. Okay. Dan ya itu awal mulanya dari bawah, bukan langsung yeah. jadi GM. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. uh, berarti uh, yang ada tadi biasiswa sekolah, sekolah di Prancis itu, itu sekolah apa sih Pak kalau boleh tahu? eh uh, itu ya perhotelan juga, perhotelan juga. juga, cuman kedudukannya ada di Lil France, oh. jadi dapat beasiswa selama 2 tahun untuk belajar. Oke. Okay. Gitu. Berarti memang Pak uh, Paminta ini ngerasain semuanya ya, maksudnya yeah. prosesnya dari dari bawah banget sampai oh. akhirnya sampai sekarang gitu ya. Yeah. Okay. Oke, dengan kesehariannya bapak nih sebagai general manager kan dari Aston Inn, itu ada nggak sih Pak passionnya bapak di luar pekerjaan ini gitu, maksudnya mungkin saya passionnya saya suka masak nih, padahal pekerjaan saya bukan bukan fokus di masak. Ada nggak sih yang berbeda gitu misal olahraga atau? Saya kalau hobi memang gym. Wangi gym, jadi suka kelihatan manggal juga. Jadi saya memang dari dulu senang olahraga untuk gym, Biarnya, tetap bugar, hmm. karena di usia ya. saya sekarang yang ke 50 puluh hmm. oh, saya harus jaga bener performan. Iya soalnya, kemarin saya sempat ini sempat lihat-lihat nih kan, uh, bapaknya normal banget, badannya hmm. masih bagus gagah oh ternyata suka mgm kan. Oke okay, oke. Okay. Uh, nah ini kan orang kan pasti lihat nih gm hmm. gede banget, maksudnya uh, pekerjaannya udah tinggi nih dalam dalam dunia hotel kan. Uh, pasti orang-orang liatnya juga enak nih pasti di hotel kerjanya gitu-gitu aja mungkin ada yang beranggapan seperti itu padahal setiap kerjaan ada resikonya, yes. ada ups and downs nya gitu kira-kira apa sih pak enak gak enaknya sebagai GM itu sendiri? kalau GM hotel tuh enaknya tetap muda terus ya okay. jaga penampilan terus kita selalu dituntut untuk groomingnya di tata, greetingnya di tata, jadi mudah terus tapi kalau nggak enaknya e, kalau jadi seorang GM dia harus jauh dari keluarga oh, gitu ya. karena dia harus fokus ke hotel ini biasanya e, banyak GM yang keluarganya di mana dia staynya di sini karena setiap hari menurut saya harus di sini terus tempatnya okay. di situ Oke. Okay. kalau menurut saya perhotelan atau sebagai GM dunia yang sangat sangat apa ya asik menurut saya karena apa ya, semakin banyak hotel, semakin banyak kompetitor, semakin strateginya, semakin uh, dikembangkan. Oke, okay, uh, jadi sebagai GM kan tentunya nggak mudah ya Pak ya, kira-kira apa sih Pak uh, keahlian khusus atau kira-kira ada nggak sih kebutuhan khusus uh, sebagai GM gitu? Kita aktif yeah. atau kita harus uh, inovatif, atau yeah. gimana sih kira-kira kebutuhan khususnya apa nih untuk yeah. menjadi seperti seorang... Oke, okay, uh, kalau di dunia perhotelan memang menjadi GM itu harus menguasai tiga departemen dulu di hotel yaitu sales and marketing departemen, room division, dan FB division Dari uh, mendalami tiga departemen itu, maka banyak, banyak akan menjadi GM yang akan mumpuni karena inovasi yang di, di dari eh, hotel itu adalah room, kamar, penjualan kamar, kemudian penjualan makanan, baru didampingin dengan strategi marketing. Nah itu yang saya pelajarin dulu ketika saya pengen menjadi seorang GM. Oke. Okay. Tiga itu. oke. Okay, okay. um. Jadi itu tadi se seputar ini ya seputar kerjanya Pak Ipa. Hmm. Gitu -gitu ya. saya sekarang nanya nih tentang Aston nih tentang hmm. hotelnya nih. Jadi kira-kira uh, Aston sendiri itu konsepnya seperti apa sih Pak? Okay. Terus fasilitasnya nih bisa dijelasin nggak sih ke kita secara detail gitu Oke. Okay. Ini sebenarnya belum Aston. Ini Aston Inn. Iya. Yeah, Jadi masih di bawahnya Aston. Oke. Okay. Tapi Aston in gresik sendiri beda dengan Aston in yang lain karena konsep Aston in sebenarnya bintang tiga konsepnya adalah bisnis hotel tapi kalau untuk gresik ini karena kita punya volume kapasitas uh, 3000 kita jadi mais hotel yang mestinya ini kalau uh, dikasih taraf ini 4 uh, hotel bintang 4 ya. uh, unik sekali karena apa di area gresik sendiri dengan banyaknya manufacturer Banyaknya perkembangan bisnis yang maju di sini, terus perusahaan-perusahaan besar di sini, uh, Aston Inggris sangat sangat dibutuhkan di Gresik. Jadi, memberikan apa ya sentuhan baru, lah ya yeah. memberikan warna baru di Gresik, lah orang-orang kan maunya, Gresik memang ada namanya sih. Yeah. Gitu kan. Terus ternyata, wah, ada Aston. Mm -hmm. Terus dengan aku juga awalnya surprise datang ke sini karena ya memang gak nyangka gitu loh, oh, ini katanya trans star tapi kok kayak four star yeah. apa aja pas uh, ngecek pas itu lagi ada event wedding kan terus kok wih, gede banget gitu yeah. terus nggak nggak sama nih berarti ini harusnya four star nih aku ini gitu ke kan. uh, uh, bener bener emang ada rencana rencana kah kan? yeah. iya uh, oh. karena ini kan aston ini kan baru umurnya baru 1 tahun 4 bulan ya okay. baru opening tahun kemarin jadi kita menjajakin dulu market yang ada dulu setelah market terbentuk kita tambahin beberapa fasilitas baru menjadi hotel bintang 4. Okay. Uh, untuk fasilitasnya kira-kira fasilitas yang itu ada pak Ajis pak, spray oh, tadi ya yeah. yang disebutkan. Fasilitasnya sebenarnya lengkap sekali. Dari makanya saya katakan bahwa ini sebenarnya bintang 4. Okay. Karena apa dari jumlah kamar 142, ballroom kapasitas 3.000, kita masih punya beberapa meeting room, kita punya spa, kita punya gym. ...pebugaran, kita punya restoran yang cukup luas, terus kemudian ada pool, sekarang baru saya bangun lagi eh, tempat olahraga lagi di lantai, di atas lobby ini. Sangat lengkap sekali. Gitu, Jadi ya. kalau diomongin bintang 4, bintang 5 ini udah ada fasilitas. Baik, baik. Uh, terus juga ini uniknya ya Pak, ya karena kita kan nggak ngerti kan uh, dari, dari awal kan, barusan, barusan kemarin banget nih, untuk kita offering ke Mbak kan. Ini ternyata uh, ada di deketnya, bahkan sebelahan sama mall kan ya Seperti yeah. yang kita tahu, itu emang, memang uh, memang buat promosinya atau di mana, atau memang dapat lokasinya di sini atau yeah. gimana? Karena kebetulan owning company-nya sama Oke okay. Jadi, owner ini memang dia pertama buat itu mall dulu Setelah mall berjalan, baru untuk hotelnya okay. dia buka Jadi selisih satu tahun opening jadi ini termasuk fasilitas tamu juga, fasilitas tamu yang kita dari koneksinya lift kita konekan dengan mall juga. Yeah. Itu yang membuat unik stand-in Jadi udah apa ya, maksudnya komplit ya Pak? Yang yeah. Ada mall, ada bahkan swimming pool, ada spa juga mm. gitu. Oke, okay. terus kan kebetulan kan kemarin seperti yang Pak Minta bilang, kalau ini kan masih baru ya, masih baru setengah 4 bulan kan. Yeah nah kan kebetulan banget kita kemarin menghadapi kondisi pandemi nih nah. pak yang mana itu pasti dirasakan sama seluruh bidang lah paling gak. apalagi uh, bidang hospitality dan pariwisata yeah. kan nah kira-kira gimana sih uh, kiat-kiatnya Aston ini buat survive atau atau bahkan uh, berkembang nih, dengan masa pandemi seperti ini apakah ada uh, ini apa namanya brand promoting sendiri dari Aston Inn Waktu kita buka di bulan Februari, terus bulan April, Maret, April, Langsung kemudian COVID, iya. kita udah semangat duluan karena okay. kita buka. Dan kena, waktu kena COVID, semua tim buat bekerja keras, kita cari solusi terbaik. Okay. Jangan menyerah. Yang penting adalah protokol kesehatan kita jalankan, semuanya keamanan tamu untuk menginap kita eh, tambahin. Setelah itu, kita bikin inovasi-inovasi baru yang membuat tamu tetap berkeinginan untuk stay di Aston, kemudian event di Aston. Inovasi itu biasanya adalah berhubungan dengan COVID sendiri. Contoh, Oke. kami punya makanan herbal, minuman herbal. Kemudian ada beberapa kegiatan yang mensupport tentang uh, gimana sih caranya virus itu tidak pernah ditanggu. Memang eh, motivasi kerja sendiri ya Pak ya Mungkin yes. nah, Pak Ipam disini juga sebagai boosternya karyawan ya yeah. <laughs> Untuk, untuk yeah. uh, motivasi kerjanya salah-salah dibutuhkan Apalagi di masa pandemi covid ini. Mm -hmm. Nah ini yang terakhir nih Pak Kebetulan kenapa sih? Kenapa sih kalau ditanya nih Pak Ipam Kenapa sih kita harus pilih Aston Jean sebagai mm -hmm. hotel andalan kita? Misalnya gitu? Oke okay. Untuk gosek oh, ya, ya. stalin gosek ya oke okay. Kenapa harus pilih? Karena apa, di Aston in Gresik sudah tersedia semuanya Dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya Di Aston in Gresik sekarang ini adalah menjadi market leader Di Gresik sendiri, sentralnya itu adalah di Gresik Dan kemudian kemarin Pak Bupati juga bilang bahwa Ini adalah rendevusnya Gresik di sini Titik temunya orang berkumpul itu di kebomas ini Di areanya Aston Makanya kami sekarang ini sangat-sangat uh, positif thinking ya dengan uh, kegiatan nah. yang ada di suwandiing Greece ini pasti akan tercentralized di sini. Berarti uh, Aston ini sendiri punya potensi besar ya Pak ya yeah. untuk bisa berkembang. Kita juga berharap uh, Aston ini bisa lebih berkembang lagi siap, di selanjutnya. Siap. Terima kasih Pak Wapinata waktunya. Terima kasih banyak.